Iya Pak. kayak oh, eh, eh, jangan will bye-bye dengan tutup itu kobra. Oh, udah nyerah mau gua. Kobra. Tutup-tutup, tutup. tutup, tutup. Ada yang Ini ada anak, ada iniannya. Ada lagi nah, nih. Ini ada ada lagi nih. Ada nah, pasti. Itu di situ. Jangan hampur, jangan hampur, jangan